Hai semuanya kembali lagi bersama Kusuma Crocker di Australia apa kabar semoga kalian baik-baik aja guys Oke okay, sekarang hari ini cuacanya lagi bagus banget oke okay, jangan terlalu muter-muter ya I'm so excited hari ini karena guys hari ini adalah hari Minggu dan pastinya kalau hari Minggu itu aku menghabiskan waktu bersama orang tua ya kita akan pergi ke toko barang bekas ya jadi Toko barang bekas ini adalah berbeda dengan toko barang bekas yang aku kunjungin pertama kali itu ya. Kalau misalnya kalian belum nonton, jangan lupa ya, klik di sini. Itu ada video toko barang bekas yang pernah aku kunjungin dan sekarang ini tokonya adalah yang berbeda. Nah, mama mertua memang lagi pengen cari vas bunga guys. Jadi kita mau ke toko barang bekas untuk cari vas bunga bekas ya, karena dia mama mertua, karena mama mertua itu lagi demen banget ya ada hobi baru dia untuk. Paint on vase ya painting on fast jadi kita cari yang bekas-bekas aja nanti sama dia dihias gitu ya vas bunganya so langsung aja aku mau berangkat dengan mama mertua so let's go kita berangkat ya guys ini dia tempat ya guys mari kita lihat tempatnya bagus ya. <laughs> that looks good How much is that? 35 oh, wow. Bangku nih guys 35 dolar Let's have a look Nuansa Christmas Ini juga ada barang-barang antik ya Kayak cup seperti ini Dia ada bilangnya 18 set of nih ya Cup ini Harganya 30 dolar Ya, yeah, that one looks good 3 dollars yeah. Coba kita lihat ya Tas ini harganya berapa Masih bagus Gelang guys harga 5 dollar kita lihat baju-bajunya ya Beraneka ragam, warna-warni Yang ini ada warna merah Sama seperti toko barang bekas lainnya yang pernah aku kunjungin guys Jadi barang-barang yang dijual di toko San Finis ini Merupakan donasi dari masyarakat Dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kegiatan amal Bajinya bagus ya, ini harga cuma 8 dolar saja ini terlalu besar untuk aku, guys. Ini ukurannya berapa? Nggak ada ukurannya lagi. aneka sepatu sepatunya itu koleksinya lumayan banyak ya guys bagus bagus ya guys tapi, tapi ini kayaknya dia bakal ini sakit tadi aku nyoba beberapa sepatu tapi masih kurang serak nggak terlalu nyaman ini ada aneka tas yang di atas, dan aneka blazer. Coba kita lihat, ini harga berapa ya? Ah, oh, ini made in China, guys. Harganya 15 dolar, 150 ribu. Ini ada aneka scarf. Aneka scarf ya atau shawl kita bilangnya. Ini mereka jual sarung tangan juga, 5 dolar atau 50 ribu, ada topi, ada belt. Oh, I might get this one Two dollar Ini ada belt guys, kecil Itu sofa harganya 950.000 Ini ada meja juga Meja harganya 650.000 Ada meja Besar ya, seperti itu Wow Ya, ini juga ada Ini mereka juga jual matras Matras kondisinya masih bagus ya guys Harganya ada yang lima ratus Untuk yang single Ada koper juga guys Itu di atas ini ada aneka buku, ya, ada lukisan. Sudah menemukan vas. Yap That one <laughs> Do you like that one? How much is I that? See. Yes? Do you want to paint that? Three mm -hmm. dollars For the couch Yeah 65 Oh ada TV juga guys TV 500.000 guys Samsung loh nih Oh ada kulkas Oh my god Ada kulkas harganya 375 3.750.000 ya guys kulkas Lengkap banget ini toko ya. Oh, masih bagus lagi. Cuman, apa nih ya, dia ada, itu ya, bekasnya di situ. Dan ini agak penyok di sini sedikit. Tapi kandangnya masih bagus ya, 3 juta. Have a fridge over there. <laughs> nah, ini di area sana ada baju-baju pria ya guys. Baju-baju pria. Baju-baju pria lagi. Baju pria, ada yang jaket di sana bagus itu ya. Jaket kulit ini guys. Rage berapa ini jaket kulit? Uh. Oh, ribu guys. Jaket kulit tapi bagus sekali tuh Aslinya pasti mahal banget Di toko Saint Finish ini menjual berbagai jenis barang Mulai dari pakaian anak-anak, ada pakaian dewasa, berbagai macam aksesoris Lalu juga menjual sepatu, berbagai macam buku, ada furniture, hingga peralatan elektronik guys Walaupun memang toko ini lebih kecil daripada toko barang bekas yang aku pernah kunjungin Tapi barang yang dijual cukup lengkap Nah, ini juga ada aksesoris, guys. Ini semua second hand. Hai semuanya! Akhirnya aku udah sampai di rumah kembali ya, guys. Ini masih ada di luar. Uh, parkir di luar dulu. Uh, dan ini aku mau tunjukin ke kalian apa aja yang tadi aku beli di... Um, toko barang bekas. Nah, jadi emang toko barang bekasnya itu tempatnya lebih kecil ya, lebih sempit daripada toko barang bekas yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton, setelah ini jangan lupa ya klik um, untuk melihat toko barang bekas yang pertama yang pernah aku kunjungin. Nah, untuk toko barang bekas yang kedua ini, ya uh, itu emang tokonya tidak terlalu besar, tapi ternyata lengkap juga guys. Dia jual ada furniture ya, ada macam-macam baju, ada uh, buku, ada apalagi tadi ya. Um, segala macam deh semuanya lengkap di situ juga ada walaupun tempatnya memang kecil. Nah yang aku beli sama mama mertua tadi itu kalau aku memang cuman membeli ini dia ya guys tali pinggang uh, untuk dipakai di jaket aku. Jadi aku emang punya jaket tapi tali pinggangnya itu udah hilang jadi aku lupa ya taruh di mana. So tadi aku beli ini ya ini masih bagus warnanya putih lagi aku suka. Ini harganya cuma 2 dolar aja guys. Dan mama mertua menemukan vas bunga yang dia idamkan. Ini ya, ini um, kaca ya. Ini cuma 3 dolar aja ya. Bentuknya lucu banget kayak gini. Jadi emang ya, mama mertua tuh lagi ada hobi untuk kayak menghias, uh, mendaur ulang gitu ya vas bunga. Um, nanti dia kayak dia hias atau dia cat gitulah guys. Pakai cat akrilik. Nanti kalau misalnya memang udah jadi, mungkin aku video ini ya gimana cara mama mertua uh, mendaur ulang atau kayak menghias kembali vas bunga yang um, Emang tidak terpakai lagi gitu ya. Makanya emang sebenarnya tadi kesana tuh niatnya cuman beli uh, vas bunga aja untuk mama mertua kan. Dan aku juga uh, menemukan tali penggang ini. Nah itu dia guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like dan subscribe channel Kusuma Croker. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!